Secara spesial Adibal, sang pencipta lagu lesti kejora, mengucapkan congratulations untuk lesti kejora sekali seumur hidup pemenang CTV Award 2023 yang menyambut empat kategori sekaligus, guys. Ya, dalam unggahan Instagramnya beberapa waktu lalu. Adibal menyampaikan Alhamdulillah selamat Adikulesti kejuar atas pencapaiannya Selamat juga untuk label tim produksi musik dan tim produksi video sekali seumur hidup Untuk fans Lesti, official Lesti Lover Indonesia, selamat untuk kalian pinjam sini fotonya ya tank dan support terus sang idola Terima kasih juga kepada tim Adibal Production, Meranger, ya, dan pihak-pihak lain manajemen Lesti, stream entertainment, tim video, model video klipnya Fadli Alexa, dan tentunya STV yang sudah berkesanam membuat event ini terima kasih banyak untuk semua panjangmu dan ada ilham lagi tentu hal tersebut juga diberangi dengan Adibal juga mengunggah beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan baik video klip ya Ranger musiknya dan lain-lain tentunya banyak sekali Dan hal tersebut menunjukkan bahwa Adibal sebagai sang pencipta lagu Merasa puas dengan Lesti yang membawakan lagunya Tentu hal tersebut mendapatkan respon dari berbagai pihak Dan inilah berbagai respon tersebut